Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara buat esai dalam bahasa Inggris dalam waktu beberapa detik saja. Untuk membuat esai ini kita akan memanfaatkan uh, artificial intelligence atau intellijensi buatan, kecerdasan buatan yang disediakan di salah satu website yang akan saya tampilkan nanti. Tapi sebelumnya, bantu saya untuk subscribe channel ini yang klik like dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa juga untuk komentar menanggapi video ini atau barangkali ada pertanyaan. Baik, sekarang mari kita mulai saja untuk membuat Artikel atau esai dalam bahasa Inggris, dengan waktu beberapa detik saja, kita bisa mulai dengan membuka browser. Kita bisa gunakan Chrome browser, ataupun Mozilla Firefox, ataupun internet browser lainnya. Setelah kita buka browser, kita masuk ke halaman HTTPS (titik. Garis miring, garis miring, peta titik, open, hi, garis miring, playground, yang kita klik enter. Nah, nanti akan masuk ke halaman ini, ada pilihan login dan sign up. Kalau kita sudah punya akun sebelumnya, kita bisa pilih login. Tapi kalau kita belum punya, kita bisa membuat, kita bisa mendaftarkan akun dengan memilih sign up. Kita pilih sign up. Nanti kita akan diminta untuk memasukkan email address kalau kita mau e, mendaftarkan secara manual. Tapi kalau kita mau yang lebih instan, kita bisa pilih login atau sign up dengan menggunakan akun Google atau akun Microsoft sekarang saya akan mencoba dengan menggunakan akun Google saya akan uh, pilih continue with Google saya klik nah nanti kita akan diminta untuk memilih uh, akun Google yang akan digunakan kita pilih dan nanti kita akan diminta untuk mengisikan uh, nama untuk sebagai profil nah kita tunggu Sampai halaman ini terbuka. Nah, kita tuliskan namanya. Nama depan dan nama belakang. Nah, untuk organisasi, walaupun di sini ada pilihannya untuk mengisikan organisasi, tapi tidak wajib, optional. Artinya kalau misalkan tidak diisi juga tidak apa-apa. Kita bisa langsung klik continue. Nah, setelah itu kita masukkan nomor HP nah nomor HP ini nanti untuk dikirimi um, apa namanya dikirimi kode kalau nomor HP ini terhubung dengan WhatsApp kita bisa pilih yes nah kemudian kita tekan tombol send via WhatsApp send kode via WhatsApp nanti kode akan dikirimkan ke akun WhatsApp kita kita tunggu, oh, this phone number is already linked to the maximum number of accounts. Oke, okay. nomor ini sudah terhubung dengan akun maksimal. Nah, kebetulan nomor saya ini sudah terhubung dengan dua nomor, uh, apa dua-dua akun? Jadi, sepertinya sudah tidak bisa menggunakan nomor yang sama. Oke, okay. kita ganti nomornya dengan nomor yang lain. Kemudian, kita pilih "Send Code via WhatsApp" seperti tadi. Oke, setelah kita terima, kita masukkan kodenya. Oke, nah sekarang kita akan diminta untuk memilih tujuan menggunakan open ai ini. Di sini yang pertama ada I'm building a product or feature. Saya sedang membuat produk atau fitur. Kemudian ada I'm exploring personal use. Saya ingin mengeksplor untuk kebutuhan pribadi, untuk penggunaan pribadi. Dan I'm conducting AI research. Saya sedang atau saya akan melakukan penelitian tentang AI. Dan satu lagi, I'm a journalist or content creator saya seorang jurnalis atau content creator. Nah, di sini saya pilih yang I'm exploring personal use untuk penggunaan pribadi. Kemudian kita tunggu sampai masuk ke halaman berikutnya. Nah ini kita sudah masuk ke halaman eh, apa namanya Open AI-nya di sini kita bisa membuat apa saja dengan hanya memberikan perintah secara tertulis kepada si AI ini, Open AI ini. di sini sebenarnya sudah ada contohnya, write a tagline for an ice cream shop. tulislah tagline untuk toko es krim. nah ketika kita mengetik perintah, kemudian kita klik submit, maka nanti hasilnya akan muncul. kita coba. Uh, oh ya yeah, sebelumnya uh, menggunakan OpenAI ini bukan hanya dalam bahasa Inggris tapi juga menggunakan bahasa Indonesia juga bisa. Kita nanti akan coba dengan dua bahasa tadi. Kita akan coba pertama dengan bahasa Inggris. Saya, saya buat kalimat perintahnya di sini write an essay about emergency remote teaching. Itulah sebuah essay tentang emergency remote teaching. Kemudian saya klik submit, kita akan lihat hasilnya bagaimana. Nah dia akan mulai membuat tulisannya secara otomatis tanpa saya harus mengetik. Kita lihat di sini menggunakan bahasa Inggris karena perintahnya juga menggunakan bahasa Inggris nah, eh, di sini nanti kita akan melihat bahwa kalimat yang terakhir itu seharusnya diakhiri dengan titik Jadi kalau misalkan berhenti kemudian belum ada titik nah seperti ini ini sudah berhenti tapi belum ada titik, ini berarti kalimatnya belum selesai. Kita bisa klik submit lagi sampai dia menyelesaikan kalimatnya. Oke, Kita coba lagi, klik submit. Nah, dia akan melanjutkan kalimatnya. Sampai beberapa saat, nanti akan berhenti di titik. Berarti itu sudah selesai. Nah, kalau di sini kita lihat masih belum selesai rupanya di masih ada apa namanya kalimat yang terpotong kita tunggu beberapa saat nah ini sudah selesai nah kita lihat di sini ada beberapa paragraf coba kita hitung satu dua tiga ada empat paragraf tentang eh, esai tentang emergency remote teaching atau pembelajaran jarak jauh darurat, EJJ darurat. Nah, dari sini kita bisa lihat hanya dengan satu kalimat perintah website OpenAI ini memberikan kita empat paragraf esai hanya dalam waktu beberapa detik saja. Sekarang mari kita coba menggunakan bahasa Indonesia. Kita blok dulu semuanya, kemudian kita hapus, kita delete. Kita gunakan perintah menggunakan bahasa Indonesia. Buat artikel tentang pembelajaran mandiri. Kita klik submit. Kita tunggu beberapa saat. Nah, dia akan mulai menulis menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan perintah yang saya tuliskan di awal. Jadi ketika perintahnya menggunakan bahasa Indonesia, maka hasil yang akan diberikan atau tulisan yang akan dihasilkan juga dalam bahasa Indonesia. Sama seperti tadi ketika eh, mesin ini berhenti, kemudian... Belum ada titik, berarti kalimatnya belum selesai. Kita tinggal klik submit sekali lagi. Dan biarkan si mesin ini melanjutkan kalimatnya sampai selesai. Nah begitu cara e, membuat artikel atau membuat esai e, secara singkat dan instan tanpa membutuhkan waktu yang banyak. Tapi yang harus kita perhatikan bahwa eh, mesin ini membaca perintah yang kita tuliskan. Jadi perintah ini bisa kita batasi, bisa kita spesifikasikan lebih detail lagi. Misalkan, dengan ditambahkan jumlah paragraf yang kita inginkan atau jumlah kata yang kita inginkan. Contohnya saja, buat artikel tentang pembelajaran mandiri dalam 250 kata misalkan. Nah, nanti otomatis si mesin ini akan membuat artikel itu dalam 250 kata kurang lebih. Nah, Selain menggunakan perintah secara tertulis, di sini ada fitur speech to text. Artinya, kita bisa membuat perintah menggunakan speech, menggunakan suara tanpa harus mengetik. Nah, kita coba sekarang, kita blok semuanya, kemudian kita hapus, lalu kita gunakan fitur ini. Kita coba, oke. Okay. Nah, di sini sepertinya kalau menggunakan komputer, ada pilihan upload audio from computer. Nah, bisa juga di sini start recording. Kita coba yang ini. Kita izinkan allow untuk mengakses microphone. Buatkan artikel tentang pembelajaran bahasa Inggris. Ah, sudah ada. Make an article learning English. Nah, ini sudah ada. Tinggal kita klik use as input. Lalu sudah selesai. Seperti itu. Seperti tadi. Kita pencet submit. Nah, mungkin agak berbeda ketika kita menggunakan uh, cell phone atau smartphone. Kalau menggunakan smartphone kita bisa uh, langsung memencet icon ini, kemudian nanti akan otomatis keluar perintahnya secara tertulis, tinggal klik submit. Kalau tadi ada beberapa tombol yang harus kita klik dulu, kita klik submit. Nah nanti dia akan memberikan hasilnya dalam bahasa Inggris, karena perintahnya di sini tertulisnya dalam bahasa Inggris, walaupun tadi saya ucapkan dalam bahasa Indonesia. Nah. Uh, selain artikel, sebenarnya kita juga bisa membuat jenis yang lainnya. Misalkan saja surat, ataupun cerita, ataupun yang lainnya. Asal itu tertulis dalam perintahnya, dalam instruksinya. Jadi misalkan buat cerita tentang seseorang yang sedang mencari orang tua kandungnya, misalkan seperti itu, maka dia akan membuatkan cerita. Kita juga bisa memberikan data yang lebih spesifik, misalkan eh, buatkan surat izin atas nama Fauzi kelas 12 IPS, nanti dia otomatis akan membuatkan sesuai dengan yang, eh, data yang disebutkan dalam institusi. Nah, ini kebetulan mungkin sedang banyak yang menggunakan, That model is currently overloaded with other requests, sehingga tidak bisa memunculkan hasil. Baik, kita coba yang lainnya kalau begitu. Fitur lainnya dalam uh, OpenAI ini adalah membuat uh, semacam ringkasan atau summary dengan mencantumkan URL atau link. Misalkan kita cari sebuah artikel Uh, misalkan artikelnya tentang emergency remote teaching di edu, edu post review. Kita cari. Ini ada. Kita buka halamannya, kemudian kita nanti copy link-nya, copas linknya Ini linknya kita copas. Kemudian nanti kita masuk ke sini dan kita minta si mesin ini untuk membuat rangkuman. Dalam bahasa Inggris, saya akan menuliskannya. Write a summary about the article on HTTPS, dan seterusnya. Tulislah peringkasan Orangkuman uh, atau tentang artikel yang ada di alamat link-nya di sini disebutkan. Nah, di sini sudah ada alamat link-nya dan yang diminta adalah membuat rangkuman. Sekarang mari kita coba apakah dia bisa melakukannya membuat rangkuman dengan menyebutkan alamat link-nya atau uh, URL-nya. Kita klik submit. Oke, kita tunggu beberapa saat. Sepertinya ini adalah rush hour atau apa uh, happy hour. Banyak yang menggunakan uh, apa bukan happy hour rush hour. Banyak yang menggunakan fasilitas ini pada saat yang bersamaan sehingga banyak uh, request. Oke, okay. uh, kita menunggu terlalu lama. Sepertinya. Uh, indah saja untuk ini. Intinya, sebenarnya apapun itu, um, permintaannya sesuai dengan instruksi atau hasilnya sesuai dengan permintaan. Apa yang akan dihasilkan sesuai dengan permintaan? Kalau kita di sini meminta untuk menulis summary, maka uh, nanti akan memunculkan summary atau ringkasannya, dan uh, selain... Membuat hal seperti ini, kita juga bisa meminta si mesin ini untuk membuat lirik lagu atau misalkan membuat puisi atau membuat cerita. Nah, apa saja sesuai dengan perintah yang kita tuliskan. Nah, itulah yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, klik like. Bagikan ke teman-teman, dan silahkan tuliskan komentar di kolom komentar di bawah ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau ingin menanggapi video ini. Sampai jumpa dengan saya di video-video saya berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.